nya yang selalu kau sakiti Aku dirimu, aku anggap dirimu Dan bagaimana yang selalu kau sakiti hati ini, mulai tersakiti lebih baikku pergi tinggalkan kamu kau tak anggap diriku yang selalu mencintamu lebih baik. Sungguh, tak Hati mulai yang tersakiti, lebih baik ku pergi tinggalkanmu, kau tak anggap diri. The. Yeah. You.